Oke okay, dan kita lanjut ke pembahasan video ya Cara mengatasi Mozilla yang tidak bisa memutar eh, Video dari youtube ya teman-teman ya Nah Yang lebih anehnya lagi Kalau misalkan kita muter misalkan Di microsoft edge itu bisa teman-teman Jadi hanya di mozilla saja yang nggak bisa teman-teman ya Hanya di mozilla saja yang Yang tidak bisa memutar memutar video YouTube Nah akan saya contohkan ya seperti apa nih Nah contohnya kita buka dulu ya videonya sekalian saja kita ketik cara mengatasi virus entret protection ya kita mampir ke channel Astrocomputer Computer. <laughs> nah seperti ini saja teman-temannya jadi layarnya hitam plus ada mutar-mutar gitu Nah meskipun kita pause terus misalkan dinyalain ya seperti ini muter-muter aja lama-lama pusing jadinya <laughs> kayak gini aja teman-teman masalahnya ya jadi si video itu tidak bisa diputar tidak bisa dimainkan teman-teman nah caranya gampang pokoknya teman-teman ya silahkan simak saja videonya praktekan sendiri ya sambil lihat lihat video ini caranya nah, ini teman-teman saya akan coba di browser eh, Microsoft Edge ya. Nah, apakah di sini bisa gitu ya? Apakah enggak gitu. Tapi di sini bisa diputar, teman-teman. Kita buka YouTube nih ya. Hmm. Nah, ini bisa, teman-teman. Dia bisa memutar video YouTube, tapi Mozilla itu tidak bisa. Nah, kenapa ya? Kira-kira penyebabnya? Nanti akan saya kasih tahu penyebabnya, ya. Nah, penyebabnya itu biasanya teman-teman eh, ada di pengaturan proxy atau pengaturan zona waktunya, ya. Belum diatur sama teman-teman, jadi eh, misalkan teman-teman lupa mengatur zonanya otomatis atau mengatur setelan setelan proxy gitu, ya. Nah, maka kita sekarang akan mengatur, mengaturnya, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan simak videonya, ya. Jangan dulu di skip-skip sisi, skip, skip, skip, skip, <gifat> aduh, belepotan. Eh, jangan dulu di skip dulu, eh, jangan dulu, skip. <gifat> jangan terlalu banyak di skip dulu, ya. Videonya karena emang videonya ini tidak lama, kok, ya. Tidak ada loading gitu, tidak ada. Eh, uh, ya, pokoknya tlamp, tidak lama lah. Oke, di sini silahkan teman-teman ketik kontrol panel, buka pengaturan kontrol panel ya. Silahkan pilih network and internet. Nah, pilih internet option. Nah, di sini pilih menu connection ya. Pilih LAN setting. Dan usahakan di sini tercekles otomatis ya teman-teman ya. Usahakan tercekles otomatis. Nah, silahkan close lagi kontrol panelnya. Selanjutnya teman-teman pergi ke pengaturan setting ya. Nah, di pengaturan setting ini teman-teman atur atur waktu dan tanggalnya ya. Silahkan hidupkan set temp otomatisnya. Kan ini belum aktif nih. silahkan teman-teman hanya tinggal mengklik otomatis ya. Nah, dihidupkan ya otomatisnya ya. Nah, ketika sudah jangan lupa juga untuk men untuk mensinkron tanggal waktu itu ya harus disinkron ya. Cara sinkronnya yaitu ada tulisan sink, sinkron now. Nah, nah, kalau misalkan udah checklist seperti ini, silahkan teman-teman close aja dan dan coba lagi mazilahnya ya. Hmm, kita kita coba lagi apakah bisa mutar video atau tidak ya. Nah tunggu sebentar dan kayaknya sudah bisa teman-teman ya. Nah sudah seperti biasa muncul iklan ya. Artinya videonya sudah dapat diputar teman-teman ya Diputar Diputar-putar Nah udah bisa nih teman-teman nih Jadi teman-teman hanya mengatur Yang pertama itu setelan proxy Di kontrol panel Yang kedua Menghidupkan otomatis zona waktunya ya Nah itulah masalahnya ya teman-teman ya Tidak Sebenarnya tidak susah ya Karena mungkin kalau misalkan tidak-tidak tahu ya Ya, repot juga ya. Jadinya, cari solusi di YouTube. Oke okay teman-teman, ya, tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Jadi, untuk videonya lumayan singkat ya. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mengalami masalahnya. Semoga masalah cepat-cepat sembuh ya. Nah dan untuk videonya Jika misalkan videonya bermanfaat silahkan like Jika berkenan silahkan subscribe channelnya Jika tidak mau subscribe juga tidak apa-apa ya Oke teman-teman Terima kasih sudah mampir Sudah menonton di channel Astro Computer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh